I don't know. Para hadirin yang berbahagia, acara akan segera dimulai. Kita cek terlebih dahulu. Ibu kepala sekolah sudah hadir. Wali kelas Cirebon, Ibu Opi, Ibu Opi kami undang untuk duduk di depan. Like Ig dan Youtube sudah siap? siap pak siap ya. mas Yani? sudah ada? fotografer? belum ada di panggilan terlebih dahulu Yang depan aja buburnya anak-anaknya nggak ada suaranya nih. Ayo, ini momen bersejarah loh buat kalian. Jadi semangat ya, tapi relax juga boleh ya. Papa mau cek semangatnya dulu. Sadu, Huda. Nah, tetap ya yang depan yang semangat ya. Iya, <guluh> yeah, mungkin lagi tegang mau maju nih katanya. Iya, yeah, nggak apa-apa ya. Oke, okay, semuanya sudah siap. Pelaksanaan kelas 6 Angkatan 15 SDIT Sabiur Huda, Kota Cirebon Tahun pelajaran 2020-2021 Dengan tema Bersama Wujudkan Generasi Islami Yang Unggul dan Berkualitas Demi Masa Depan Cemerlang Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises be to Allah, the Almighty has bring us mercy and blessing, so we can attend in this event without any obstacles in this great occasion. Salawat dan salam semua tetap tercurah melimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hadirin yang berbahagia susunan acara pelepasan kelas 6 Angkatan 15 SDIT Sabil Huda Kota Cirebon Tahun pelajaran 2020-2021 1. Pembukaan 2. Tilawah Al-Quran 3. Sambutan-sambutan 4. Prosesi pelepasan kelas 6 Angkatan 15 5. Sambutan wali murid kelas 6 6. Penutup atau doa Bapak dan Ibu yang kami hormati Marilah kita buka acara pelepasan kelas 6 angkatan 15 SDIT Sabi Luda, Kota Cirebon Dengan bersama-sama membaca basmala yes, yes, yes. Ladies and gentlemen Let's continue to the following agenda It is reciting Al-Quran Surah Ali Imran To our beloved teacher Mr. Sraju Mubarak SAG, to come to the stage, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aamdu biillahi min ash What's uh up? -huh. wo Or... B... Saling melikurkan, May us and blessing and Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SDIT Saduluda Kota Cirebon, sekaligus pembacaan surat kelulusan kepada yang terhormat Ibu Kepala SDIT Saduluda Kota Cirebon, Ibu Titi Inayati S. Kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lagi ya Sabilul ya. Huda Taat, hebat, juara <ketahat>, Bagi kejangun, ya? Saya kira yang 1 Apa kabar anak anak semua? Yang saya hormati Ibu dan Bapak wali murid SD Kedesaan Beluruda kelas 6 angkatan 15 kelas 6 Cirebon ya anak-anakku yang ibu cintai kelas 6 Cirebon seluruh panitia objek khusus wali kelas kelas 6 yang pada hari ini kita bisa berkumpul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita bisa bersilaturahim di majelis ini. Di suasana yang Sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Hanya ucapan Puji dan syukur Kehadiran Allah ta'ala Yang mudah-mudahan Tetap memelihara Rasa syukur kita pada Allah SWT Ibu, Bapak Dan anak-anakku sekalian Tahun ajaran ini adalah acara Hari ini acara pengumuman kelulusan dan pelepasan kelas 6 ini adalah tahun kedua sekolah SDI TSA melakukan pelepasan di masa pandemi kalau tahun lalu mungkin kami masih sangat belum ada pengalaman jadi tidak ada acara offline kalau tahun sekarang kami beranikan diri dengan segala protokol kesehatan Mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam ruangan ini senantiasa diperlihatkan kesehatannya. Senantiasa sehat luar afiat. Anak-anakku sekalian, ini adalah pengalaman kalian yang berbeda dengan waktu kalian masih kelas 1 sampai kelas 5. Satu tahun penuh kalian tidak bertemu dengan guru ya. Hanya sedikit waktu yang bisa kita ketemu, waktu ujian ya. sempat kita melakukan offline dengan penjadualan meskipun suasana seperti ini namun kita tetap punya semangat yang besar untuk terus belajar uh, dengan berbagai cara sekolah mencoba untuk mentaati apa yang sudah diatur oleh pemerintah terkait dengan protokol kesehatan dan menjaga segala sesuatunya agar senantiasa terjaga sekolah sedang mencoba melakukan Simulasi kegiatan tatap muka terbatas yang insya Allah tahun depan kita laksanakan. Yang percobaannya adalah anak kelas 6 waktu kemarin ujian. Itu adalah simulasi kami dalam menyelenggarakan tatap muka terbatas. Meskipun pada pelaksanaannya kita tetap harus menjadwalkan anak-anak untuk bisa sekolah di sini. Kelas yang bawah, ketika adik kalian juga akan mengalami hal yang sama yang kita tidak tahu. Sampai kapan batasnya Mungkin uh, kejenuhan ada Tapi bagi seorang generasi yang Qur'ani Insya Allah arah melintang yang ada di depan kita itu Tidak menjadi penghalang untuk menjadi Orang yang susah dan rasa Insya Allah ya Anak-anak susah kalian uh, Ibu sangat berharap Agar kalian menjadi jiwa-jiwa Pembelajar Sampai kapanpun Ini adalah tahap awal Kalian memenangkan sebuah perjuangan Kalau menang sebuah perjuangan perjuangan itu di dalam agama kita tidak seperti tidak euforia, tidak pesta-pesta ya Tapi kita banyak bersyukur Banyak bersyukur Banyak bertasbih kepada Allah Dan banyak beristighfar kepada Allah Yang harapannya itu akan membuahkan kekuatan yang lebih besar lagi menuju perjuangan belajar ke tahap selanjutnya anak-anakku menjadi jiwa pembelajar itu akan sangat bermanfaat dan akan sangat baik dengan dibuktikan bahwa ilmu yang kalian miliki ini bermanfaat buat orang banyak jadi tidak berhenti sampai sini fa'il ghafarog ta'bangsof wa'ilat rogbi ghafarog ya setelah selesai menyelesaikan sebuah perjuangan, sebuah jerih payah, peserta ya, ini belajar ya berat, juga gitu, apalagi harus menghadapi laptop atau kafe. Kita menuju kepada perjuangan selanjutnya dan kita senantiasa mengharapkan ridho dari bos bandara. Karena tidak ada arti apa-apa ketika kita berjuang tanpa ridho, ketika kita berjuang tanpa keikhlasan seorang anak yang berjuang dengan keikhlasan yang baik tentu akan melahirkan banyak sekali kreativitas. oleh karena itu perjuangan anak belajar dari sekarang sampai nanti kalian kejenjang pekerjaan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengacara, ya, ada yang jadi abri gitu nah, itu mudah-mudahan kalian terus belajar, belajar tidak hanya baca buku tapi belajar juga belajar teman, belajar melihat situasi dan semua yang ada di depan kita adalah tempat kita belajar ya, orang yang belajar insya Allah berpikirnya akan produktif akan menghasilkan hal-hal yang baik insya Allah, ibu yakin dengan cita cita dengan semangat dan dengan bekal keimanan, kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini yang, ini yang hebat berikutnya ibu akan membacakan Surat keterangan lulus siswa kelas 6 SD IT Kota Cirebon tahun pelajaran 2020-2021 nomor 421.2 garis miring 105 garis miring SD garis miring miring 2021 Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD desa 223 Nomor pokok sekolah nasional 20222099 Kota Cirebon Selaku Ketua Penyelenggara Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2020-2021 Berdasarkan Satu Ketuntasan dari seluruh Program pembelajaran pada Kurikulum 2013 Kedua Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum tingkat pendidikan dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, rapat pleno dengan pendidik tentang kelulusan peserta didik pada tanggal 14 Juni 2021 menerangkan bahwa kelas 6 Cirebon yang berjumlah 23 siswa dinyatakan lulus semua. Allah Allah bangga Allah bangga Allah bangga ditetapkan di, di kota Cirebon pada tanggal 16 Juni 2021 kepala SDIT Sabil sudah diiknayati demikian yang ibu sampaikan ibu mohon maaf baik kepada orang tua murid maupun kepada anak-anak semua apabila selama penyelenggaraan sekolah Ketika kalian mulai masuk ke sini sampai kalian lulus sekarang Banyak sekali mungkin kesalahan-kesalahan yang terkilapan Dimaafkan <tik> <tik> <tik> Terima kasih <tik> banyak Mohon maaf dari batin ibu, mewakili ibu, guru semua Sd Desa Berluda uh, Mengucapkan banyak terima kasih Demikian, bila bisa sabil hak, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh mengucapkan terima kasih banyak kepada kepala SDIT Saluruda Kota Cirebon Ibu Titi Yati SK yang telah menyampaikan sambutan dan sekaligus membacakan surat keterangan lulusan Ladies and Gentlemen, the second speech from the foundation of Sabiluda. With my pleasure, we invite Mr. Widianto S.E.F. to give this speech by video recording sobidi kementerian yang orang tua, siswa, stt khusus orang tua siswa kelas yang guru dan karyawan stt yang saya cintai harus saya banggakan siswi kelas enam di TK 30 bulan. Disyukuri ada keluar semua nama Allah, karena senantiasa kita kerjakan atas upahan lanat, dari yang tidak sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan yang rutin, meskipun dalam kondisi yang masih dalam pandemi. ini Salam Semoga senang desa pada jenilan kita Radaan kita Nabi Muhammad Wasallam, Berkata keluarganya Sahabatnya dan kita umatnya Yang senantiasa dihati koma Untuk menjalankan ajaran ajarannya Hingga akhir jaman Bapak Ibu Dan anak-anakku yang berbahagia Tak terasa Yang sudah Kita yang terangak kita berdaud kita membangun syaratur rahim di lingkungan desa pesan dan pesan dan pesan dan dudak pakai saya selaku ketua yayasan dayasa pesan dan pesan dan, dan ingin menyampaikan beberapa hal yang pertama adalah ucapan terima kasih yang terhigit kepada Dewan Pemudu Pak Nangkaryawan SDIT Tadjur Huda yang dengan curahan kesisayanya dengan pikirannya dan dengan tenaganya dengan sabar, melayani, mendidik putra hidrati cinta siswa kasna SDIT Tadjur Huda dan ternyata hari ini adalah hari berpisah atau hari berpaham ucapan terima kasih pula pada sejenak orang tua murid khususnya 6 yang telah dipercayakan kepada kami SDIP Sabri Buda dan semoga untuk saya yang maklumat ibu selaku orang tua mari orang, orang, orang, orang, orang tua dari murid-murid SDIP Sabri Buda akan kami pegang dan akan semoga SDIP Tak berbuka setelah setelah yang berada di depannya menjadi semakin kuat, dan semakin unggul untuk menurunkan generasi generasi terbaru. Ucapan permohon maaf juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu apabila selama masa belajar terlebih tahun, tahun ini terdapat banyak hal yang menjadi kekurangan dalam pelayanan pendidikan, khususnya kaitan dengan perasaan dan perasaan yang kami sadar, kami terus berbenar. Dan untuk itu, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, pesan yang akan kami sampaikan kepada Petra Ketiri, siswa istri lebih yang akan meneruskan ketinggian pendidikan lebih tinggi lagi saya berpesan jangan memutus asap baiklah cita-cita tahap tahap. semoga sekolah yang ada inginkan ya kalian cita-citakan bisa kalian masuki untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya nge nge balik nge Ruhur yang sudah Anda dapatkan selama menyambut 6 tahun kurang lebih hari ini Semoga bisa diteruskan dan ditularkan kepada teman-teman yang lain di yang baru Dan semoga kalian menjadi generasi terbaik, generasi yang bisa dibanggakan oleh orang tua oleh lingkungan sekitar dan sejatinya anda adalah calon-calon pemimpin bangsa untuk itu tetaplah belajar jangan nanti tetap bisa untuk mencapai yang lebih tinggi sekian selanjutnya Allah warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We would like to say thank you so much to Mr. Medianto, SSEF, for giving us the awesome speech. May Allah always guide us wherever and wonderful we are. Ladies and gentlemen, let's move to the next agenda. It is the procession of graduation for the 6th grade in integrated Islamic Elementary School Sadduhuda, Cirebon. Dengan hormat kami undang, Kepala... SDIT Sadur Uda Kota Cirebon, Ibu Titi Inayati SE. Wali kelas 6 Cirebon, Ibu Wiki Novianti SPDGR. Ibu wali kelas 6 Indonesia, Ibu Elia SPD. Dan wali kelas 6 Jack, Bapak Supriyadi SPDI. para diri yang terbahagia para peserta pelepasan kelas 6 angkatan 15 SDIT Sabiuludha Kota Cirebon tahun pelajaran 2020-2021 1 Aida Mitriya Ramadhani tempat tanggal lahir Kuala Kapuas 28 Agustus 2009 Cita-cita menjadi Hakim dan Hafizoh Selamat Aida Dan Aida bisa bertemu dengan Mama Silahkan ditelus Mamanya Minta doanya dan Mama memberikan doa terbaik untuk anaknya Semoga cita-cita yang tercapai menjadi Hakim dan hafizah. Amin dan Aida boleh kembali ke tempat dulu. Dua, Alpandias dan Taqim, tempat tega lahir, Pemalang, 1 April 2009. Cita-cita menjadi tentara. Silakan, Aida bisa menuju ke bunda, silahkan bundanya peluk. Dan mudah memberikan doa yang terbaik untuk Ahid. semoga Ahid menjadi anak yang soleh, menjadi tentara yang berguna bagi Nusa dan Bangsa Amin. Tiga, Al Khalifa Kamal Arkan. tempat tanggal angin, cirebon, 4 Januari 2010, cita-cita menjadi pemain bola. Baik Allah Al, silahkan Al menuju Bunda Bundanya boleh dipeluk Alnya bun Iya, selamat Al Iya, terima kasih Al Empat Alvin Brabantio Tempat tanggal lahir Cirebon 1 Mei 2009 Cita-cita menjadi insinyur Amin Selamat anak anda Alvin, silahkan menuju ke bunda Bunda, didoakan semoga cita-citanya tercapai Amin, ya rabbal Alamin Selamat Alvin 5. Anwar Raffi Ghazali Tempat tegal lahir, Cirebon, 24 Agustus 2009 Cita-cita menjadi daftar Barakallah Congratulations Rapi, semoga menuju Bunda. Bunda boleh didoakan yang terbalik untuk Rapi. Semoga menjadi dokter yang amanah, yang selain Amin ya Rabbal Alamin. 6. Nah, Ardi Lingua Naila Sundari, tempat tanggal lahir Bandung, 12 Juni 2009. Cita-cita menjadi dokter. Selamat Archie, silahkan menuju Ayah ya. Doakan Ayah, archie Semoga jadi dokter yang sukses Amin 7 Arshad Adam Nasruddin Tempat tanggal lahir, Cirebon 3 Desember 2008 Cita-cita menjadi menteri Barat Allah Iya Selamat Adam, silahkan menuju Bunda Bunda doakan ya, semoga Adam menjadi menurut ya Amin Delapan Faik Fadul Hakim Fernanda Tempat Taga lahir Cirebon 17 Januari 2009 Cita-cita menjadi TNI Hakim, silahkan menuju Bunda. Bunda doakan, semoga Hakim menjadi TNI. Sembilan. Mabel Al-Muizu, his parents. lahir Bandung, 17 Agustus 2009. Cita-cita menjadi astronom 10. Maharani Konal Alifah Khairun Nisa, tempat tanggal lahir, Cirebon, 11 Juli 2009, cita-cita menjadi fotografer. 11. Muhammad Rizky Sabrian, tempat tanggal lahir, Cirebon, 18 Oktober 2008, cita-cita menjadi tentara nasional Indonesia. TNI lagi ini ya. Iya Brian bisa menuju ke Bunda ya Tengah oh, ya, oh, maaf Maaf maaf Doakan semoga Brian jadi TNI. 12 Muhammad dan Habib Al-Akhya Tempat saya lanjut Cirebon 25 Juni 2009 kita cita menjadi ulama. 13 Muhammad, Targa Gaisan Garnalwansa. tempat lahir, Cirebon, 3 Oktober 2008, kita cita menjadi arsitek. Iya, harga bisa menuju Linknya ini ya, masya Allah. Dari kelas 1, Pak Pak Liatu yang <tik> ya, doakan semoga harga menjadi anak yang selanjutnya. Amin. 14. <tik> Muhammad Hafiz Bagasporo, tempatannya lahir di akhir 24 Oktober 2008, cita-cita menjadi pengusaha. Selamat yang silakan menuju bunda. Dan bunda doakan yang terbaik untuk kafis, semoga menjadi pengusaha yang amanah. Amin. 15. Muhammad Nabi Yusan Jaya, tempat tanggal lahir kediri, 9 Oktober 2008. Cita-cita menjadi anak yang berhasil dunia dan akhirat. Amin. Abi hai, menuju bunda Dan bunda doakan yang terbaik untuk Abi 16. Nahar Bishalada Tempat tanggal lahir hai, hai, November Cita-cita cita menjadi ilmuwan. Bertama. Selamat Nahar, silakan menuju Bunda, Bunda doakan anak semoga menjadi ilmuwan yang solid, Amin. 17. Najwa Aziza Putri, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Maret 2009, cita-cita menjadi desainer. Selamat Putri, dan boleh menuju Bunda. Bunda berlalu yang terbaik untuk Putri. Semoga menjadi desainer yang handal. Yeah. 18. Najwa Aurelia Raharjo Putri, tempat tanggal lahir Cirebon 10 Februari 2008, Cita-cita menjadi dokter. Selamat kepada Nashwa. Naswa yang menuju Bunda dan Bunda doakan yang terbaik. Semoga Nashwa menjadi dokter yang solihah, yang amanah. Amin. Sembilan belas, Salman Adhamami, Ad tempat tanggal lahir Cirebon 12 Desember 2008, Cita-cita menjadi pengusaha. Selamat, Salman! Silakan menuju Bunda. Bunda, doakan Salman menjadi pengusaha yang sukses dan amanah. 20 Radiandra Bani Akta, tempat tengah lahir Cirebon, 28 Maret 2009, Cita-cita menjadi dokter forensik. Selamat kepada raya, raya mulai menuju bunda Bunda doakan raya jadi dokter forensik ya Sukses, amin 21, Syifa Apriliana Widyanti, Tempat tanggal lahir, Cirebon, 8 April 2009 Cita-cita menjadi psikolog dan dosen Silakan Sifang Tujuh orang tua Sama bunda ya Doakan bunda Semoga Sifang Jadi Sikol dan dosen. Amin 22 Wanisha Samania, Tempat tanggal lahir Cirebon 1 Juli 2009 kita cita Menjadi wanita karir Amin Doakan wanita menuju orang tua Ayah udah ya, sama ayah Ya ayah doakan wanita Menjadi wanita Barir yang soleha Amin 23 Zulfa Nadia Husada Tempat tanggal lahir Mojokerto 1 Februari 2009 Cita-cita menjadi Guru yang Hafizho Selamat kepada Zulfa, dan Zulfa boleh menuju Ayah. Ayah doakan Zulfa jadi guru yang hafizah. Kepada Ibu Titi, Ibu Opi, Bu Erli, dan Pak Sufi tetap di tempat. Ya. Dan kami undang untuk Bapak-Ibu Guru, untuk kedepan kita bermosok paham dengan anak-anak tetap dengan protokol kesehatan ya. Meminta doa restu dan guru akan mendengarkan kalian semuanya. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang sukses meniti impian-impian selanjutnya. Sekali lagi kepada para guru ya yang menjadi panitia hari ini, Ibu Yuni silakan. Ibu Delis Ibu Linda Bapak Yasin, Bapak Puan Ibu Jamila <SILENCIO> Ya, dimulai dari Aida, silakan. Dari ibu Tini, selamat kepada Aida. Selanjutnya A. I. Ya. A. A. O. B. R. Kaki Rizky Sabriar, Arga, Hafiz, Abi, Nahar, Putri, Naswa, Salman. Hai, hai, Wanisa, Dan Zulfa Ya, so, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh seluruh hari ini ini kelas hai, hai, Semoga yang dikita-kita menjadi kenyataan dan kita doakan semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehan amin ya alamin. untuk kemudian kami persilahkan Bapak Ibu Ruh untuk kembali ke tempat semula once more we would like to say congratulations to all students who have finished the study in elementary school May Allah always guide you in the step of your life Hadirin yang berbahagia Acara selanjutnya yaitu Sambutan Wali Murid kelas 6 Cirebon Dengan hormat kami undang Ibunda dari Ananda Anwarafi Ghazali Untuk menyampaikan sambutannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh saya agak Terang, menantang Sehari ya Yang pertama Kepala Sekolah yang Saya hormati Wali Kelas Enam, khususnya Ibu Novianti, selaku Wali Kelas Enam Cirebon beserta seluruh Bapak dan Ibu guru SDT Sabu Budak. Dan yang saya hormati para wali murid dan anak-anak SDT Sabu Budak, Kelas Enam Cirebon, yang saya cintai dan saya banggakan. saya kasih rasa syukur kehadiran Allah subhanahu Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang telah melimpahkan rahmatnya Sehingga pada kesempatan Yang baik pada hari ini Rabu tanggal 16 Juni 2021 Kita bisa berkumpul dan bermuajaah Dalam rangka pelepasan Anak-anak Kita kelas 6 Cirebon Angkatan 15 Tahun 2021 Salawat serta salam senantiasa tercurah Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Insya Allah, sahabatnya untuk kita semua di awal akhir nanti. Amin. Pada para guru dan wali murid yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, saya mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas segala usaha, semangat, dan kerja keras dari para guru dan wali murid semua yang telah dengan sabar membimbing dan mendampingi anak-anak dalam mengikuti pelajaran online dari rumah. Memang tidak mudah menjalani rutinitas di luar kebiasaan kita selama ini yang biasanya kita, para wali murid, bertugas antarjemput, lalu menyiapkan bekal, dan lain sebagainya, sekarang berbeda. Kita harus mendampingi anak full 24 jam, kemudian kita juga harus fokus menyelesaikan tugas-tugasnya yang di sekolah. Itu memang butuh usaha keras dari para orang tua, yang juga senantiasa berupaya untuk tidak banyak mengeluh dan selalu berpikir positif. Namun, apabila ada keluhan, ada keluhan atau hal yang ingin disampaikan, Baiknya dapat disampaikan kepada pihak sekolah, baik secara langsung ataupun melalui komite sekolah, dan kami yakin pihak sekolah akan sangat terbuka menerima segala kritikan dan saran dari orang tua siswa. Hari ini adalah haru dan prihatin, serta bangga bahwasanya di masa pandemi ini pihak sekolah masih mau berupaya memberikan suatu kenangan manis dengan mengadakan acara pelepasan kelas 6 secara offline dengan protokol kesehatan yang telah disepakati bersama. Haru bahwasannya anak-anak kita di hari ini telah selesai mengenyam pendidikan dasar selama 6 tahun Bertumbuh semakin besar dan beranjak dewasa Anak-anakku kelas 6 Cirebon yang kami cintai, kami bangga kepada kalian Selamat atas lulusannya Namun perjalanan kalian menggapai cita-cita kalian masih panjang Teruslah berusaha untuk semangat belajar, semangat berkarya, semangat untuk terus menungkir prestasi namun jangan sampai lupakan untuk senantiasa libatkan Allah dalam setiap urusan kalian. Harumkan terus nama sekolah kalian, SDN sebelum SD Huda, dan teruslah membanggakan kedua orang tua hingga tercapai cita-cita. Semoga kalian bisa menjadi penerus bangsa yang berakhlakul karimah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya selaku perwakilan dari wali murid kelas 6 Cerebon mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran bapak dan ibu guru yang sudah bekerja keras mendidik anak-anak kami sampai anak-anak bisa menyelesaikan pendidikannya di SDIT Sabiluludani serta semua staff sekolah yang telah menjadi bagian dari keseharian anak-anak kami selama bersekolah di Sabiluludani Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Apabila ada ucapan saya ada yang kurang berkenan Bilahi Taufiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak kepada Ibunda Dari Ananda Anwar Raffi Ghazali Yang telah menyampaikan kesambutannya Semoga putri kita menjadi generasi yang berguna, yang unggul, yang cerdas bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang banu Acara selanjutnya yaitu penutup atau doa. Kepada yang terhormat Ibu Delisa Maria S.Pd.I, kami undang untuk menyampaikan doa penutup. Eh kita hati kita ya untuk bersama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam <tuh> alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdanu aminya, mahuayyukah di masjidah, ya Rabbana la karhamdu, kama yang bagi di jalan wajhika wa agni zulfi. Alhamdulillahirobbilalamin atas karunia dan ridhamu. Pada hari ini kita dapat melaksanakan acara pelepasan dan perpisahan. Kelas kelas 6 SD di Desa Dan atas karunia dan ridhoMu pula, bimbinglah kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, sirotus tapi sehingga dalam ibadah, belajar, bekerja serta menjalankan berbagai aktivitas senantiasa dalam hidayah dan lindunganmu, ya Allah Ya Allah ya bapa Engkau mah pemaaf lagi mah pengampunan Di hadapan-Mu kami adalah makhluk yang lemah Hambamu yang banyak salah dan bergerimau dosa Ampunilah dosa-dosa kami Dosa orang tua kami Dosa buku kami Dan dosa anak-anak kami Dan juga dosa para pemikir kami Ya Allah, mudahkanlah anak-anak kami Untuk melanjutkan pendidikan Di jenjang berikutnya Tanpa halangan apapun Sehingga akan tercapai Segala hajat dan cita-citanya Serta Sukses dunia Dan sukses akhirat. Ya syukur, Ya Aziz Mudahkanlah anak-anak kami Anak-anak yang Soleh dan solihan Yang pandai bersyukur Kepadamu ya Allah Anak-anak yang pandai Berbakti kepada orang tua Anak-anak yang pandai Menghormati dan taat Kepada guru Ya Allah Ya Tuhan kami Silahkanlah kami ilmu Dan rezeki yang barokah, Yang bermanfaat agar kami mampu membimbing dan mendidik anak-anak kami menjadi anak yang berprestasi di dunia wal akhirat ya allah ya tuhan kami lepaskanlah hati kami bukakanlah penglihatan dan pendengaran hati kami agar kami ikhlas dan ridho maka tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami Ya Allah Perkenankanlah dan doa Permohonan kami Rabbana Atina Di dunia hasanah Wabil akhirati hasanah Wabila adabatna Subhanaka rabbika Rabbil azzati amma Yashikun Wassalamun alam al Walhamdulillah Rabbil azzati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Kepada terima kasih banyak kepada ibu dari Sekarja Sbdi yang telah menyampaikan doa penutup. Semoga ibu bisa menjadi lebih baik lagi dan berberkah amin ya Bapak-Ibu yang kami hormati acara demi acara telah kita lalui bersama Besar harapan kami semoga generasi hari ini menjadi generasi penerus masa depan Menjadi kebanggaan kedua orang tua, guru-guru, masyarakat, agama, bangsa dan negara kita tercinta Indonesia Amin ya Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Pesantren Islam Sabiul Huda SDIT Sabiul Huda, Kepala Sekolah dan Dewan Guru Komite SDIT Sabil Huda Para orang tua wali murid kelas 6 Cirebon Para peserta pelepasan siswa kelas 6 Cirebon Marilah kita tutup acara pelepasan kelas 6 angkatan 15 SDIT Sabil Huda Kota Cirebon Dengan bersama-sama membaca hamdalah Istiqah Dan doa pakaratul majlis Subhanallahi wa Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada anak-anak kelas -anak, 6 Cirebon Oke okay, terima kasih yang sudah nonton Kita lanjut lagi di part 3 ya Nanti habis tubuh insya Allah dilanjut Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh